Okay, baik kita akan mulai membuat akun riset get ya nah di linknya ini ya www.researchgate.net ya nanti uh, jangan pilih login kalau kita belum punya akun tapi pilihlah join for free jadi uh, riset get menyediakan akun free ya buat mahasiswa dan dosen di gitu. Utama. Oke, okay, kita boleh klik join for free. Dah, Geisha sudah siap dengan emailnya ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kalau kita merupakan bagian dari NGO atau LSM atau dari pemerintahan atau dari perusahaan, maka kita pilih corporate, government atau NGO. Ya, kalau kita dari dunia kesehatan, ya pilih medical. Tapi kalau kita dari kampus, mahasiswa, dosen, maka pilih di sini, atau guru, ya, atau siswa sekolah, ya, asalkan dia punya akun kampusnya. Gitu, kalian sudah dibagikan akun apa, email institusi, ya, sudah, ya, sudah, sudah. Bu. Oke, okay, kalau sudah kita gunakan email institusi. Nah kita pilih akademik or student. Oke. Okay. Nah di sini uh, pilih universitasnya Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, okay, sudah muncul. Klik ini. Departemennya kalian pilih sesuai dengan jurusan kalian. Jurusan kalian apa? Biologi. Biologi kan tidak ada ya. Tapi kalian masuk di fakultas keguruan dan pendidikan ya. Oke, coba education ada nggak? Nanti diganti saja lah ya. Oke, kita lanjut. Nama, nama pertamanya siapa? Pak Eh siapa tadi? Kesha. Ananda bu, Ananda. Ya, last namenya. Giska. Giska. Khaa. Oke. Okay. Ini persisitas. Itu bukan format alamat email ya bu. Email. Sorry, di Japri ya emailnya. Emailnya di Japri. Oh iya, Bu. Saya... Mana salah? Bagaimana tulis? Saya salah enggak? Duden. Duden. Duden. Duden. Duden. Duden. Duden. Sama, Bu. Kayak yang... Sama, Bu. Tapi saya klik itu ke email saya, Bu. Maksudnya? Iya, kan memang email kamu, nih. Iya, tapi saya nggak tahu salahnya di mana, Bu. Yeah. Nanti, Bu. Saya lihat lagi. 21. Nah, kita lanjutkan saja. Kita tes dulu. kan uh, Ini ada, dia bilang ada yang salah, ya. Saya tak tahu nih benar salah atau tidak nah passwordnya kita buat standar saja dulu ya nanti saya ini kan oh, berarti walaupun dia bilang emailnya salah tadi tapi masih bisa ya saya sudah tes bisa dia bertanya siapa yang merekomendasikan kamu untuk join ke riset get ah ya ini dibuatkan my professor supervisor atau advisor. itu dosen kamu lah ya oke okay. Oke, okay, terus coba perhatikan yang lain ya. Nah, ini selek, uh, uh, apa disiplin keilmuan kita karena tadi di pendidikan, nah ini ada pendidikan ya, kita ya, pilih pendidikan. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan mau dipilih pendidikan tinggi. Oke, okay. biologi data. Science kayak ah uh, pendidikan guru, terus science, oke, okay. nah, itu aja ya. Oke okay, kita lanjut. Pedagogik, oke okay lah ya kan keguruan ya, kurikulum. Pedagogi oke, okay. kolaboratif training oke. Okay. Okay. Nah ini upload foto nanti kamu yang upload ya. Ya. Ya Bu. Okay. Pedagogi itu apa ya Bu? Mohon maaf. Imo pendidik ya oh. uru ya nanti kalian ada ada mata kuliah itu uh, dia tak tak mau dia harus kita ambil salah satu foto ini ya tidak mau dia kosong itu ya kan tengok nih iya. ya kan enggak mau jadi harus pilih karena ini laptop saya kan nggak ada fotonya Ananda ya jadi saya pilih aja dulu nanti ganti profilnya kita cari yang paling cantik <laughs> Oke, <Sie> oke, okay. okay. Ananda sekarang kok jebak. Oke kita complete dulu ini ya. Oke okay. sudah. Nah berhasil. Dia suruh cek emailnya dan aktifkan akunnya. Silakan Ananda buka emailnya, klik link yang ada di email itu konfirmasi bahwa akun kita sudah diaktifkan. Silakan. Ya, coba. Yang ini saya stop share. Sudah bu sudah saya klik hmm, sudah berhasil kamu ganti aja profilnya itu coba Oke okay. nah inilah halaman uh, riset get ya halaman riset get apabila kita sudah berhasil membuat akun riset get ya nah ini halamannya kita coba lihat notif yang ada di akun saya Ya akun saya ada beberapa notif nih ini ada ada beberapa mahasiswa minta di follow-back ya ini Devi Anjarwasi saya follow-back ya jadi teman saya sekarang ini juga saya follow-back wah main juga nih ada beberapa orang Nah, si Ananda, silakan itu follow akun saya. Cari nama saya, follow akun saya, nanti saya follow back supaya nanti kita bisa berkomunikasi terkait dengan tugas atau artikel-artikel, ya, referensi-referensi yang berkaitan dengan perkuliahan bisa kita saling berbagi di situ, ya. Jadi, misalnya. Ananda ada tugas dikirimkan ke reset gate nanti bisa saya cek juga ya. Jadi sama-sama bisa ngecek. Main ini belum sempat saya loop batin Nah, jadi di sini kayak FB juga ya. Kalian akan banyak, eh, apa namanya, teman-teman. Nah, bedanya sama FB dengan ini, teman-teman. Di sini, ini profesor doktor, ya, mahasiswa, ya. Jadi, benar-benar orang-orang akademisi yang ada di sini, peneliti-peneliti ada di sini, ya. Nah, jadi, kalau kalian ingin mencari referensi, misalnya terkait dengan tugas, ya, tugas. Saya memberi tugas tentang AI uh, fishing misalnya untuk mata kuliah uh, kemaritiman. Saya beri tugas buat paper tentang AI fishing. Kalian bingung nih mencari referensi bu? Di mana bu ada tugas ada uh, artikel atau buku-buku atau referensi terkait dengan AI fishing? Nah, riset gate inilah salah satu akun yang memberi informasi terkait dengan. Uh, referensi yang dimaksud, kita tes di sini ada search for researchers, sama publication and more. Ya, nah, kalian boleh uh, klik di sini nama penelitinya, misalnya nama saya atau nama siapa, atau uh, tentang apa tadi. Misalnya, "are fishing?" Misalnya, "saya klik di sini, Ayu fishing?" ya. Nah, ini ada beberapa uh, terkait dengan IU fishing, ya. Publikasi terkait dengan IU fishing. Nah, ini ya, ini ada beberapa terkait uh, ceritanya semua tentang IU fishing. IU fishing, IU illegal, unreported, unregulated fishing, ya. Nah, ini tentang IU fishing. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau bertanya dengan para pakar atau dengan profesor yang pakar di bidangnya, juga kalian bisa buat pertanyaan di sini. Tanya-jawabnya bisa di sini, pertanyaan kalian buat nanti yang menjawab nanti bisa saja, profesor dari negara mana menjawab di sini. ya. Nah, itu. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat kalau menurut saya rugi kalau mahasiswa tidak punya akun ini, gitu, ya. Nah, di sini juga kita bisa japri-japrian di sini ya. Nah, saya sekaligus menjelaskan tentang riset gate. Nah, kalau sudah punya akun ini ya, ibnu gesha tadi sudah saya buat juga ya. Kalau sudah punya akun ini, maka ketika kalian, saya misalnya, uh, uh, buatkan tugas paper tentang air uh, fishing, misalnya ya, paper atau uh, slide presentasi. Slide presentasi bisa juga. Nah, ini diklik di sini ya, add new ya, add new ditambah uh, dalam bentuk artikel, dalam bentuk buku, atau dalam bentuk... Paper atau dalam bentuk conference paper boleh, atau dalam bentuk slide. Kalau bentuk slide, pilih presentation. Jadi, nanti kita klik di sini, atau dalam bentuk gambar. Jadi, nanti ada tugas juga. Misalnya, saya minta tolong kalian membuat infografis tentang kondisi perikanan. Di kawasan Natuna, misalnya ya, buat infografisnya, misalnya dibuat poster-poster, ya plus ini, klik sini, bisa juga dalam bentuk tabel. Nah, kalau bentuk tabel bisa di sini. Nah, kalau dalam bentuk proposal bisa sini, atau project bisa sini. Jadi, kalian tinggal pilih, nanti tergantung tugas yang saya minta. Kalau saya minta tugas dalam bentuk slide atau PowerPoint, maka kalian klik di sini. Ya, kita tes ya kita tes presentation kita pilih klik ini nah setelah klik itu kalian upload ini upload powerpoint atau slide yang sudah kalian siapkan dalam bentuk tugas tadi ya kalian select ini nah select pilih pilih di di laptop kalian masing-masing di mana ada uh, file slide nya ya seperti itu nya misalnya saya bilang saya buat begini ya misalnya. Nah. Ah kan diproses seperti itu. Nah, ini eh ringkasan restra KKP 2020 sampai 2024. Nah, sudah sudah masuk kan? Kalau saya mau publish ini, saya harus klik ini atau di sini Uh, bisa kita kita pilih siapa yang akan melihat file kita. Apakah hanya untuk pribadi kita saja, atau file itu bisa dilihat oleh semua orang? Ini di sini ya. Nah, baru kita klik ini. Nah, setelah kita klik ini, ya, baru nanti kita upload ya baru kita upload. Saya tidak ada minat untuk upload ini karena ini hanya sekedar contoh saja ya. Nah, begitu. Nah, balik lagi ke halaman tadi ya. Nah, seperti ini halaman utama saya. ya Di sini ada pesan masuk. Di sini ada pesan masuk. Nadia ya. Ini ada request. Ada yang merequest, meminta file dari saya. Bisa lihat dari sini. Kemudian... Kita bisa melihat publikasi dari orang lain. Misalnya, saat ini ada publikasi, ya. Coba kita lihat publikasi ini. Ini baru diposting sama dia, ya. Ini dalam bentuk data-data, ya. Dalam bentuk data-data ini, ada guru juga memposting. Ini tulisan dia. Nah kelihatan ya semua yang baru-baru ada di sini Yang tulisan-tulisan yang baru diposting sama orang lain ada di sini Di sebelah kiri ya Sebelah kiri Nah, bisa kalian itu lihat ya, nah, ini ada beberapa poster tugas, nah ini contoh poster tugas ya, dia kasih tugas diposting ke sini, saya bisa lihat karena dia sudah memposting saya sama dia sudah berteman ya, sudah bisa lihat di situ. Nah ini ada Pak Rektor kita. Ya, baru mensitasi sebuah publikasi tentang ini uh, tampak dari sini ya. ya beliau mengambil kutipan dari tulisan orang ini kelihatan di sini. Sat, one, day ago. one day ago, satu hari yang lalu ini ya Pak Rektor kita nih. Nah nanti uh, Nina dia siapa tadi uh, bukan kalian ya dari kelas lain nah ini ada tulisan saya misalnya tentang uh, perkembangan penelitian mikroplastik di ASEAN ini tulisan saya ini ya nah ini kalian bisa download di sini bisa download ya tulisan download ini silakan di download bisa diambil jadi yang sebelah kiri ini adalah artikel-artikel uh, atau referensi-referensi yang bisa kalian jadikan untuk bahan Daftar pustaka kalian, ya. Nah, yang sebelah kanan ini, nah, ini tengok, ini Pak Victor Amrivo ini wakil rektor uh, satu umrah, ya. Nah, ini kalau saya mau follow dia, klik follow, ya. Itu seperti itu. Nah, penel, apa ada 718 orang yang membaca ya riset-riset saya ada 718 dalam minggu ini gitu. Ya. Nah, kalau mau ada satu pertanyaan, mau kita lemparkan untuk didiskusikan, silakan klik di sini. Jadi ini halaman yang berkaitan dengan riset Jadi akun medsos ya medsos, tetapi medsos yang membangun dunia akademik kita ya. Jadi membuat kita pintar ya. Nah Jadi saya harap semua bisa membuat akun ini dalam waktu dekat ya. Dan ikuti akun saya, nanti tugas-tugas semua akan kalian sampaikan di sini. Jadi harus bagus-bagus tugasnya ya, jangan sembarangan. Karena nanti yang membaca di sini dosen-dosen kalian juga. Oke, okay, terima kasih. Terkait dengan akun LinkedIn dan ResetGate sudah saya sampaikan tadi ya. Semoga kalian semua memahaminya dan bisa membuat akun-akun tersebut dengan mudah.